Hai semuanya, ketemu lagi bersamaku Uci. Video nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, aku nah, mengedukasi kalian lagi Karena banyak banget dari kalian yang nanya Kayak gitu kan, boleh nah, sih nah, Konsumsi folapid bersamaan dengan Ever Nah, kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian boleh atau enggaknya. Pasti diantara kalian banyak banget yang udah menggunakan produk ini atau obat ini atau vitamin ini untuk program kehamilan. Di video kali ini aku tuh uh, bikin videonya sekalian buat kalian yang udah nanya-nanya gitu kan, yang bingung dari komen-komenan, terus juga ada yang DM. Nah, jadi karena aku nggak sempat untuk ngebalas-balasin komen-komenan kalian, jadi aku bikinin video, boleh atau enggak sih gitu kan, um, Natur E atau Ever E itu, pokoknya vitamin E itu dikombinasi dengan folafit, yang, yang kandungan dalam folafit itu adalah folak acid yang berfungsi untuk apa namanya persiapan sebelum kehamilan. Gitu. Jadi di sini aku pengen jawab pertanyaan itu. Kemudian, please buat kalian ditonton sampai selesai, Biar kalian paham gitu kan ya, bagi kalian yang lagi ngejalanin promil dengan uh, obat-obatan ini Silahkan ditonton video ini sampai selesai, insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya Sebelumnya, uh, selalu aku ngejelasin gitu kan ya Jangan lupa dukung channel aku dengan like, komen, dan subscribe channel youtube ini Semuanya semakin berkembang dan aku bakal sharing Uh, pengalaman dan edukasi-edukasi lainnya yang bermanfaat buat kalian semuanya yang sedang ngejalanin program kehamilan And next ke video guys untuk konsumsi volafit dan ever e itu tuh baik banget buat kalian yang sedang program kehamilan boleh-boleh saja tapi dalam dosis yang sudah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian misalnya nih untuk polafit itu hanya 400 mcg untuk tubuh kita kayak gitu jadi kalian hanya butuh konsumsi satu kali sehari aja, enggak gitu. Sama dengan ever atau vitamin E lainnya yang jika hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, kalian cukup minum satu kali sehari aja sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke nah guys, kalau misalnya nih kalian itu sebenarnya dosis kebutuhan tubuh kita itu misalnya kayak polafit, kebutuhan tubuh kita itu sebenarnya hanya 400 mcg dalam sehari, jadi kan satu kali sehari, tapi kalau misalnya kalian nih melonjak kayak gitu loh dosisnya dinaikin sendiri kayak gitu pengen cepet-cepet apa namanya subur ataupun pengen cepet-cepet hamil kayak gitu terus dinaikin dosisnya menjadi dua kali lipat, misalnya menjadi 800 ataupun menjadi 1200 kayak gitu kan nah sebenarnya itu tuh nggak boleh guys karena apa karena itu tuh nggak bakal ngefek buat tubuh kita karena tubuh hanya membutuhkan 400 mcg aja tergantung kebutuhan kita kayak gitu kalau misalnya kalian minum nah yang sisanya itu misalnya yang apa namanya 1200 itu berarti yang 800 mcg ini hanya akan menjadi sampah dan tubuh kita atau menjadi toksik jadi nanti kalau misalnya kalian uh, mengkonsumsi ini secara berlebihan Nah itu tuh bisa membahayakan tubuh kalian sendiri Kayak promil yang kalian coba ini Kayak folafit sama FRE ini itu Itu tuh merupakan vitamin yang emang dibutuhkan untuk Eh dibutuhkan oleh tubuh Tapi tubuh itu sebenarnya tidak banyak membutuhkan vitamin Karena jadi kalau misalnya kalian berlebihan mengkonsumsi itu Itu tuh gak bakal dipakai sama tubuh kayak gitu Mending kalian minum sesuai anjuran dokter ataupun sesuai dosis yang sudah ditentukan dari obat itu sendiri kalian nih yang kadang karena ini kan obatnya dijual bebas gitu kan ya jadi kalian harus konsultasi ke apoteker yang ada di apotek biasanya yang kalian kan beli di apotek kayak gitu kan jadi kalian harus konsultasi ini berapa kali sehari dan fungsinya buat apa kalau misalnya kalian beli obat kalian harus pastiin dong Obat ini buat apa? Terus uh, fungsinya buat apa? Kayak gitu terus dosisnya juga seberapa? Nah, kalau misalnya kalian beli di apotik ataupun kalian itu yang tanpa resep ya, biasanya kan kalau udah dikasih dokter resep, otomatis apotekernya udah ngasih tahu sendiri kayak gitu sesuai anjuran sama dokter. Tapi kalau misalnya kalian beli obat-obatan kayak gini tanpa resep dokter, karena ini kan obat dijual bebas, jadi kalian harus tetap tanya ke apotekernya kayak gitu berapa dosis yang harus kalian konsumsi perharinya kayak gitu buat vitamin yang biasa kalian pakai seperti ever e atau juga dengan tocopherol ataupun vitamin e nah itu tuh kalau misalnya kalian minum secara berlebihan itu tuh bakal menimbulkan kontraindikasi terhadap tubuh kalian misalnya kayak mual, muntah, diare, kepala terus juga jadi kayak perdarahan bisa juga terjadi memperburuk kondisi penderita jantung dan sebagainya Banyak banget efek yang bakal ditimbulkan oleh vitamin E ini sendiri Kalau misalnya kalian itu mengkonsumsi secara berlebihan lain nah, itu juga nih guys, itu tuh bakal uh, ngefek banget ke penglihatan kalian Kenapa? Karena efek dari vitamin E ini sendiri itu tuh bisa mempengaruhi Mata kalian tuh bakal menjadi buram kayak gitu loh Pandangan kalian bakal kayak buram gitu, jadi Uh, bisa mempengaruhi syaraf mata seperti itu Terus juga buat um, konsumsi tokoferol berlebihan itu dapat memperburuk orang-orang yang emang punya riwayat penyakit jantung Dan juga buat yang punya penderita diabetes harus hati-hati untuk mengkonsumsi vitamin E ini Karena emang mempengaruhi banget kalau misalnya berlebihan itu tuh bakal memperparah penyakit itu sendiri buat kalian nih yang pasangan suami istri yang seneng banget konsumsi vitamin E itu tuh bagus banget selain buat kulit itu juga buat eh bisa mempengaruhi kesuburan pria kayak gitu. Nah sebenarnya vitamin E itu nggak mesti didapat dari pil ya teman-teman tapi dari makanan juga bisa misalnya seperti telur brokoli terus alpukat sambil baca ya karena nggak hafal minyak zaitun dan sebagainya banyak banget sebenarnya yang mengandung vitamin E jadi nggak mesti kalian konsumsi obat ya untuk pola hidup yang baik juga sangat berpengaruh sebenarnya untuk kesuburan kayak gitu sedangkan asam folat atau B9 kayak gitu kan nah Sebenarnya produk ini itu tergantung kebutuhan tubuh. Kalau misalnya buat promil ya cukup 400 mcg aja. Tapi kalau misalnya buat wanita hamil atau wanita menyusui dosisnya itu bisa naik 800 atau lebih naik lagi tergantung dari um, apa namanya? kondisi tubuh si ibu hamil itu sendiri. Jadi dosisnya itu bakal ditentukan oleh dokter seberapa banyak untuk dikonsumsi wanita hamil sama wanita yang menyusui kayak gitu yang aku bilang tadi sebenarnya asam folat itu nggak mesti didapat di obat-obatan kayak gini, tapi dari makanan juga. Ya kalau misalnya kita butuh uh, pengen sehat, gitu kan ya otomatis pola hidup kita harus diperbaiki ya kan. Jadi makanan-makanan yang harusnya kita konsumsi itu harusnya tetap yang sehat-sehat dong. Misalnya nih bakal aku sebutin adalah makanan yang mengandung folat atau folak acid yang baik untuk tubuh untuk program kehamilan, ataupun untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, ataupun yang sedang hamil. Nih, ini adalah makanan yang mengandung folat asik seperti bayam, buncis, kacang hijau, asparagus, brokoli, kentang dan banyak lagi sih sebenarnya. Nah itu contoh-contoh sayur-sayur mayur atau buah-buahan yang baik banget dikonsumsi buat kita yang lagi sedang, eh lagi menjalani program kehamilan intinya obat-obatan ini itu nggak boleh kita konsumsi secara berlebihan ataupun dengan dosis yang besar, itu tuh nggak boleh terus juga dalam jangka waktu yang panjang, tanpa spes kayak gitu, nggak boleh juga karena bakal terjadi penumpukan di dalam tubuh oke, kesimpulannya adalah mengkonsumsi folafit sama vitamin E seperti ever E atau um, apa namanya Natur E dan sebagainya, itu tuh boleh-boleh aja tapi harus ditekankan dalam dosis yang sesuai untuk tubuh kita ya guys. Terus juga harus sesuai misalnya kalian program karena dengan dokter. Ya harus sesuai sama resep dokter itu sendiri. Kalian jangan nambah-nambahin sendiri. Uh, misalnya pengen cepet-cepet hamil gitu kan? Ya terus dosisnya ditambah-tambah menjadi seharusnya cuma satu kali satu, terus dijadiin dua kali satu atau satu tablet diminum satu, dua biji sekali minum jangan, jangan kayak gitu karena itu bakal memperburuk tubuh kalian malah menumpukan racun-racun yang gak penting di dalam tubuh kita, kayak gitu so, itu aja penjelasan aku kali ini semoga bermanfaat oke, okay, jangan lupa di like, di comment dan subscribe channel youtube ini ya guys jangan lupa, aku tuh bakal sharing pengalaman, ataupun edukasi-edukasi obat-obatan yang tentang pro program kehamilan nah, karena aku sini bakal ngasih edukasi ke kalian tentang obat-obatan yang Uh, digunain buat program kehamilan terus juga sharing tentang pengalaman program kehamilan, terus juga bakal sharing-sharing uh, memberikan edukasi pengalaman dan sebagainya tentang program kehamilan so, di subscribe channel aku ya guys jangan lupa kalau misalnya ini tuh bermanfaat kalian share ke sosial media kalian, kayak gitu thank you sudah menonton, bye-bye